Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru Terupdate dan terpercaya untuk Anda tentunya Dan tersantunya HSS News Madrasah Sanawi Negeri 7 Lusungi Selatan menerima surat edaran Jam kerja pegawai aparatur sipil negara Pada bulan Ramadan 1444 Hijriah lingkungan instansi pemerintah Bagaimana liputannya kita ikuti saja info selengkapnya. Madrasah Negeri selatan pegawai pada bulan 1444 di lingkungan instansi pemerintah. Kepala Madrasah Tasang Tujuh Lusung dan Tandem Agen BDI mengatakan Surat Edaran Jam Kerja Bagai Aparatur sipil negara pada bulan Ramadan 44 Jiris tersebut diterbitkan oleh Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi WM Masih dengan nomor 6 tahun 2023 per tanggal 20 Maret 2023 yang lalu. Hal Hater belakang diterbitkan KSA tersebut dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN di maupun instansi pemerintahan daerah selama bulan Ramadan sedingin petak Maka kepada semua petaka Petasan Tujulu Sungai Selatan Cepita, terdapat mematuhi aturan ini saat memberikan arahan pada rapat kerja Petasan Tujulu Sungai Selatan Sabtu 25 Maret 2023 pagi. Lanjut gamat, ketentuan itu juga merupakan acuan bagi kantor kamar dan agama Kabupaten Ulusunga Selatan dalam mengatur jam efektif pada kegiatan pembelajaran di Madrasah pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. tuh masuk pukul Nono. pulang jam 14.00. Sama lah Jumat, tapi juga. Cuma bedanya di istirahat. Jumat itu, Jumat, hari Jumat. Datang pukul 8, .00. pulang jam dulu sama. Jumat seperti itu. Isu mingguan nah itu. Maju 8 sama 2. Di kesempatan itu juga dibahas tentang teknis kegiatan Ramadan bagi peserta didik seperti sholat duha berjamaah, tadarus Al-Qur'an, bimbingan ibadah dan pemberian kuliah 7 menit. Kemudian kesiapan soal asesmen madrasah tahun pelajaran 2022-2023, laporan sementara pelaksanaan PPDB tahun 2023 dan hal-hal yang dirasa perlu. Di akhir kegiatan, secara langsung kamat menunjuk perwakilan Guru Mata Pelajaran Rumpun Pemomatas BSAG dan Guru Mata Pelajaran Rumpun Sains Kurniawati SPD untuk mengikuti pelatihan implementasi kurikulum berbega berbaris komunitas melalui masih Open Online Cross atau MOOC yang diselenggarakan belayah diklat keagamaan bajar yang akan dilaksanakan pada 13-12 April 2023 mendatang. Dapat kerja MTS 7, Selatan turut dihadiri Kepala Urusan Tata Usaha di Besos Sama pendidik dan tenaga kependidikan MTS 7, Sungai Selatan dengan baik dan lancar Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya Saya Raisa Maira beserta tim kerja emas yang bertugas mengucapkan terima kasih MTS 7 SS, hebat, bermartabat madrasah yang mandiri dan berprestasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh